Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Kita mendapatkan vitamin bahagia dan vitamin seger banget malam ini para ya. Baru saja tentunya di channel Youtubenya Abang Rizky Bilar mengunggah sebuah video terbaru para ya. Ini cute banget persahabat baru awalan saja kita sudah dikasih kebahagiaan langsung oleh kapal Lesi dan Bilar ini Yang membuat kita semakin bangga dan bahagia Apalagi mereka memberikan kekiutan dan kemesraannya ya sahabat, ya memang luar biasa Lesi dan Bilar sungguh membuat kita semakin bangga bahwa mereka tentunya pantas diidolakan kita lihat juga persahabat ya banyak sekali momen-momen yang tertangkap kamera tentunya Rizky Bilar di sini kita lihat oh, sahabat, ya sangat manja banget kepada Dedek Lesti yang tentunya selalu memberikan kehangatan keromantisannya persahabat ya kita lihat aja nih mereka tentunya sungguh luar biasa Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kelancaran kebahagiaan, amin, ya robbal alamin Kita lihat juga persahabat, ya tentunya ada momen spesial banget nih Tentunya disitu kita lihat Rizky Bilar lendotan kepada Lesti kejora Persahabat yang membuat kita semakin bahagia melihatnya bahwasanya mereka tentunya saling menyayangi dan mencintai dengan tulus Persahabat yang luar biasa melihat kebahagiaan ini kita semakin bangga persahabatnya doakan yang terbaik, mudah-mudahan selalu berikan keberkahan dan kebahagiaan untuk hubungan Lesi dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, persahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Tetap antengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.